Baiklah para sahabat leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita guna pertama persahabat tiada ya, spesial Yang tentunya kita harus serbu para sahabat ya, akum famos corp official Yang mah disitu ada perbandingan Lesti dan Dinda para sahabat ya Dalam memakai gaun acara lamaran luar biasa Tentunya kita harus gempur ini persahabatnya bahwasanya Lesti Kejara masih di bawah Dinda dengan perolehan Lesti 38% dan Dinda 62% Luar biasa persahabat ya ini tentunya menguji kekompakan kita kembali Luar biasa mudah-mudahan tentunya De Lesti bisa menduduki peringkat pertama lagi persahabat ya Doakan yang terbaik mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan tentunya keberbahagia dari idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari akun Abang Rizky Bilar di gas pribadinya mengunggah sebuah postingan foto kedua orang tua tercinta persahabat ya ada ayah dan tentunya ada ibunda tercinta dari Rizky Billar. Dalam postingan tersebut Rizky Billar menuliskan sebuah kalimat caps yang di dikatakan bagaimana cara kamu memperlakukan orang lain terlihat dari orang tua seperti apa kamu dibesarkan tuh luar biasa persahabat ya. Ini menunjukkan bahwa Rizky Billar sangat cinta banget sama kedua orang tuanya. Inilah yang membuktikan bahwa Rizky Billar adalah sosok inspirasi untuk kita semua para fans. Luar biasa persahabat ya, semakin bangga kepada Bang Rizky Billar yang selalu mengutamakan kedua orang tua. Mudah-mudahan Rizky Billar selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan juga persahabat ya doakan yang terbaik untuk Rizky Billar. Ke kabar selanjutnya ada vitamin bahagia hari ini, bersahabat ya kita lihat aja ke selanjutnya. Tentunya terlihat calon manten pria luar biasa auranya bersahabat ya aduh bikin gemes, bikin bahagia. Ini adalah vitamin hari ini buat kita semua Farah fans bahwasanya Rizky bilang sedang OTW ke Semarang bersahabat ya bersama Adlin Rambe. Luar biasa bakal ada kejutan lagi. Mudah-mudahan saja tentunya Bang Bilar memberikan kabar baik dan kabar bahagia soal pernikahannya ya para sahabat ya Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans Salah satunya ada komentar dari akun Instagram Zalora Ferisa mengatakan ke Semarang harus pakai pesawat kan ya katanya ya Ada juga komentar dari akun Instagram Lefruid Desut yang berkomentar nih orang naik opo tiba-tiba udah di Semarang aja ya ampun Katanya tuh luar biasa banget para sahabat ya Mudah-mudahan saja tentunya Rizky Bila memberikan kejutan bahagia untuk kita semua para fans tetaplah dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Ingin informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Win terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh